Satyawati dan Sumpah Bisma telah menghadirkan konsekuensi untuk menikahkan Pangeran Wijitrawirya yang lemah. Satyawati memerintahkan Bisma untuk pergi ke kerajaan kasih Bisma tanpa sengaja dan tanpa diinginkan telah mengakhiri kisah cinta dari Amba dan Raja Sawar. Raja Sawar. Amba menuntut agar Bisma menikahinya dan kisah pun berlanjut. Hidupku bukan milikku sendiri sekarang Putri Amba. ...hidupku untuk Hastinapura... ...dan juga untuk seluruh dinasti Kuru... ...penghargaan dan keuntungan dari semua pertarunganku... ...hanyalah untuk Hastinapura... ...seorang nelayan yang menangkap ikannya... ...dan orang lain yang memakannya... Hah. ...sepertinya menjadikan putri seorang nelayan... ...ibu neratu telah melahirkan tradisi seperti itu... ...tuan putri Amba. Kau harus dihukum atas kelancangan ucapan. Menteri Diamlah Biarkan Tuan Putri bicara Meskipun yang dia tuduhkan tidak benar Tapi penderitaannya nyata Bagaimana bisa Anda mengaku bahwa tuduhanku tidak benar Tersangka pun telah menjadi hakimnya putraku sendiri. Aku sampai harus mengirim Bisma. Dan kau masih bisa menjadi ratu Tuhan Tidak akan. Saat ini pernikahan suami dan itu hal yang tidak mungkin. Aku sudah bersumpah untuk melajang seumur hidup. Dan aku di sini untuk menghancurkan sumpah itu, Bismah. harus menanggung beban yang lebih besar lagi Kurasa kedatanganmu ini Bukan mencari keadilan Tapi dendam Benar. Memang mencari dendam Ibu tuh Dendam yang telah ada di tempat ini Untuk mendapatkan keadilan Aku tidak akan dapatkan keadilan di sini. Dari Raja Arya, dia akan tahu bahwa tidak seorang pun akan membantunya melawan Bisma. Berhenti Putri Amba, memang benar tidak akan ada seorang pun yang berani mengangkat senjatanya melawanku. Dan tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan keluhanmu. Tapi itu bukan hal yang baik. Entah tuduhan itu benar atau tidak. Manusia biasa atau raja, tapi dia harus mendengar apa yang dikatakan dengan sabar dan bijak. Dan pertanyaannya pun harus dijawab juga. Hanya dengan itu, kebenaran akan terungkap. Kau harus mencari pertolongan guruku, pegawai para surama. maka satu-satunya orang yang bisa menghukum adalah guruku pegawan para sur <tik> Suka dempos di warga enam, berwarna rukmi और meteor untuk keadilan semua orang bilang kau telah membantai banyak satria dalam 21 kejadian di bumi ini aku telah mengakhiri orang-orang yang tidak pantas dan tidak adil aku telah menghabisi mereka semua tapi pada akhirnya aku sadar bahwa membalikkan wadah air itu tidak akan mudah tetap tidak akan bisa menghilangkan jejak di dalamnya. Karena itulah pada saat ini, demi memastikan keadilan, dan menegakkannya, aku memutuskan untuk melatih orang yang tepat. Kalau kau mengalami hal yang tidak adil, Putri, kau harus pergi ke Hastinapura di sana kau bisa menuangkan semua keluh kesahmu pada muridku yang bernama Bisma dia pasti akan membantumu mendapatkan keadilan bisakah seekor elang menjadi seekor ular bisakah seekor singa adil pada seekor rusa bisma sudah membuatku merasa tidak adil tidak mungkin melewati batasnya tapi Bisma tidak mungkin berbuat tidak adil bisa saja ada sebuah lubang di atas langit ini tapi di dalam karakter seorang Bisma tidak mungkin ada satu noda sekalipun melakukan hal yang tidak adil padaku dia telah menghancurkan semua impianku dan meninggalkanku terbakar bersama penderitaanku dia telah memenuhi hidupku dengan penderitaan seharusnya anda mendengarkan keluhanku kalau aku melihat ketidakadilan di dalam perbuatan Bisma, maka aku akan mulai meragukan pengetahuan sebesar inilah aku mempercayai muridku jadi, pulanglah sekarang Semoga Dewa memberkatimu Begahuan Parasyurama Jangan abaikan aku seperti ini Kau telah bersumpah untuk membantu orang mendapatkan keadilannya Begahuan Parasyurama Begahuan Parasyurama Begahuan Parasyurama semua rencana yang dibuat oleh manusia. Dan kemudian orang itu pun dianggap sebagai penyebab utama dari kehancuran hidupnya. Tapi apakah masa depan ditentukan berdasarkan pada rencana manusia saja? Tidak. Seperti orang pertama yang mendaki sebuah gunung yang tinggi. Dia akan memiliki rencana begitu dia mulai menginjakan kakinya di gunung itu. Tapi apa semua rencana itu yang membawanya ke puncak? Tidak Pada kenyataannya Begitu dia mendaki gunung Dia akan menghadapi begitu banyak tantangan Cobaan dan juga kesulitan yang baru Di setiap langkah Dia memutuskan apa yang selanjutnya Harus dia lakukan Dia harus mengubah rencananya di setiap perjalanannya Rencana sebelumnya Mungkin membuatnya harus terjatuh ke bawah Dia tidak akan bisa mengubah gunung Seperti keinginannya sendiri dia hanya bisa beradaptasi dengan gunung itu. Tapi, bukankah seperti itu yang ada dalam hidup ini? Saat seseorang mempertimbangkan sebuah tantangan, ada yang jadi bagian penting dalam hidup orang lain, namun itu mengakhiri hidup orang lain. Kemudian dia bisa mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya, tapi belum tentu mendapatkan kebahagiaan dan kedamaiannya. Dengan kata lain, Daripada berusaha untuk mengubah hidup ini, adaptasikan saja dirimu untuk mengubah keadaan. Sebagai satu-satunya jalan menuju keberhasilan dan kebahagiaan. Pikirkanlah itu. Biarkan upacara penobatan pangeran Wichitrawirya dimulai. Kalian berdua sangat beruntung Untuk waktu yang sangat lama Kalian akan punya kesempatan untuk berkuasa sebagai ratu Anak-anak dan cucu kalian Akan berkuasa di Hastinapura. Kebahagiaan apalagi yang mau kalian cari nanti Aku tidak tahu Kenapa kakak kalian tidak mau menerima hal ini Upacara penobatan sudah selesai Sekarang setelah Bisma yang agung menobatkanmu Kau boleh duduk di atas tahtamu Yang mulia Sepertinya kesehatan pangeran bermasalah Ambalika Jangan katakan hal buruk di acara yang penuh anugerah seperti ini.